Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang akan sukses di bulan April tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kelesan kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing empat zodiak yang bakal berhasil sukses di bulan April tahun 2021.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 yang dimana disini seorang Virgo mendapatkan kesuksesan di bulan April tahun 2021 kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Virgo ada di dalam dua kategori yang pertama seorang Virgo akan mendapatkan kesuksesan untuk menjalin hubungan asmara bersama seorang pasangan untuk menjalin hubungan asmara lebih bahagia lebih romantis bersama seorang pasangan dan pasangan itu akan menyambut seorang Virgo dengan senyuman ataupun dengan respon yang positif di bulan April tahun 2021 dan kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Virgo yang kedua di sini menambahkan seorang Virgo mampu bangkit up serta move on untuk mendapatkan rezeki serta keuangan yang lebih bagus di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of One Secara mengakui nafwan itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun seseorang yang dekat dengan seorang Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan dua kategori kesuksesan, yaitu kategori hubungan asmara dengan kategori keuangan. Yang dimana di sini seorang Virgo pertama mendapatkan kesuksesan untuk menjalin hubungan asmara dengan mendapatkan kebahagiaan dengan pasangan. Yang dimana di sini pasangan akan selalu mendukung seorang Virgo untuk mendapatkan kesuksesan. Dalam kategori keuangan di bulan April tahun, 2021 Satu kartu kesimpulannya adalah: The Lovers. Secara umumnya, The Lovers itu diartikan percintaan dan sesuatu yang berjalan baik. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan zodiak yang pertama, di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan kesuksesan di dalam dua kategori, yaitu hubungan asmara serta keuangan yang didasari atas rasa cinta oleh seorang Virgo bersama seorang pasangan di bulan April tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah 2 pentakil ataupun dua koin. Untuk zodiak yang kedua yang bakal sukses di bulan April tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Pisces. Di sini dilambangkan ada dua kategori kesuksesan yang akan didapatkan oleh seorang Pisces. Yang pertama di sini seorang Pisces akan sukses di dalam kategori keuangan dan di dalam karir serta pekerjaan di sini digambarkan bahwasannya keuangan seorang pises sebelumnya stabil namun di sini ini mengambil satu langkah untuk mendapatkan kesuksesan di dalam kategori pekerjaan dan satu langkah yang diambil oleh seorang sukses akan berhasil serta bisa meningkatkan keuangan karir seorang pises lebih bagus di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah game of one Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan dua kategori kesuksesan, yang dimana yang pertama adalah keuangan, yang kedua adalah karir dan pekerjaan. Itu terjadi karena seorang Pisces mengambil satu langkah dan keluar dari zona nyaman yang didukung penuh oleh orang tua, sahabat, serta orang-orang yang dekat Pisces sendiri. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, menggambarkan orang Pisces mendapatkan kesuksesannya di dalam kategori keuangan, serta kategorikan dan pekerjaan yang dimana di sini seorang Pisces mampu menjalaninya semua dengan baik, mampu menjalannya dengan rapi, serta akan mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat, orang-orang yang disayang, serta orang tua Pisces sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah. Nine of Swords ataupun 9 pedang Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra Yang dimana di sini digambarkan Seorang libra akan mendapatkan kesuksesan Di bulan April tahun 2021 Kesuksesan di sini ada dua kategori Yang pertama kesuksesan untuk move on ataupun bangkit dan ketempurukan Dan kesuksesan yang kedua adalah Mendapatkan sebuah rezeki yaitu keturunan Di bulan April tahun 2021 di sini digambarkan bahwasanya seorang libra akan berhasil memukul dari kecenderungan sehingga mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori kehidupan di bulan April tahun 2021. Dan di sini kesuksesan yang kedua adalah tidak tertutup kemungkinan seorang libra akan mendapatkan rezeki yaitu dalam bentuk keturunan ataupun seorang anak di bulan April tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah page of sword secara umumnya face of sword, diartikan seorang anak di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan dua kategori kesuksesan di bulan April yang mana berhasil move on dan mendapatkan kebahagiaan dan di sini juga seorang libra akan mendapatkan keturunan yang disimbolkan dengan Page of sword. dan jika kartu the locals, kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan kesuksesan di dalam kategori Berhasil move on dari masa lalu, berhasil bangkit dan ketepukukan serta mendapatkan keturunan yang dimana itu semua terjadi atas dasar rasa cinta seorang lirukan bersama pasangan, bersama keluarga yang dimana di sini of Swat juga mendukung sebagai rezeki yaitu mendapatkan seorang anak ataupun keturunan di bulan April tahun 2021. Dan untuk seling yang keempat adalah 8 of sword, ataupun 8 pedang. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang dimana di sini seorang Leo mendapatkan kesuksesan di bulan April tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Leo mendapatkan kesuksesan di dalam tiga kategori. Yang pertama, seorang Leo mampu sukses untuk menjalani kehidupan, meskipun perjalanannya panjang ataupun merasakan pahit di awal. Namun di akhir, seorang Leo akan berhasil menjalani kehidupan dengan rasa manis ataupun rasa yang sukses serta berhasil. Dan di prediksi yang kedua di sini kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Leo adalah ah, seorang Leo mampu memberikan solusi, mampu memberikan keyakinan, mampu memberikan jalan kepada orang lain untuk meraih kesuksesan serta meningkatkan kehidupan keuangan di bulan April tahun 2021. Dan kesuksesan yang ketiga di sini menggambarkan seorang Leo akan sukses menjalin hubungan asmara bersama seorang pasangan yang dimana disini akan manis berdampak positif serta mendapatkan kebahagiaan keharmonisan dengan seorang pasangan dan untuk support energinya adalah kenaik offshore secara umumnya kenaik offshore itu diartikan seseorang yang usianya sudah mantap pikirannya usianya yang dibawa 30 tahun serta orang yang dekat dengan dia sendiri dan di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan tiga kartu 2 kesuksesan di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini kesuksesannya hmm. kedua yaitu memberikan solusi jalan kepada orang lain, yang dimana orang lain tersebut disimbolkan dengan kenaik opsi yaitu memberikan solusi kepada orang lain, memberikan informasi kepada orang lain untuk meningkatkan kehidupan di bulan April tahun 2021. Dan dua kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Leo tidak lain dan tidak bukan adalah Didukung oleh seorang sahabat rekan serta pasangan Leo sendiri, dan jika kartu The lovers kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini, menggambarkan seorang Leo bisa menebar rasa cinta dengan memberikan serta memperhatikan orang lain yang dimana di sini seorang Leo akan memberikan jalan untuk meningkatkan kehidupan, memberikan satu usaha kepada seseorang untuk meningkatkan keuangan kehidupan di bulan April tahun 2021. Dan di sini rasa cinta seorang pasangan akan selalu diberikan kepada seorang Leo agar lebih bagus serta lebih sukses lagi di bulan April tahun 2021. Dan di sini bisa kita kategorikan empat zodiak yang akan sukses di bulan April tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Virgo, yang kedua zodiak Pisces, yang ketiga zodiak Libra, dan yang keempat adalah zodiak Leo.